Kawan-kawan youtuber, jumpa lagi di channel saya Samuel Syaripar YouTube channel. Sebelum kita lanjut, subscribe, like, comment, and share. Yang ini kita berada di kolam pemancingan Jembatan 4, Batam Barelang. Ini dia kawan-kawan turis-turis dari Singapura dan Malaysia lagi memancing-mancing mania. Hunting fish. Kawan-kawan youtuber, mari kita saksikan. Samuel Syaripar YouTube channel. Kawan-kawan youtuber, ini dia para beliau belia yang telah memancing dapet ikan kerapu kawan-kawan hituber -kawan sangat banyak dan besar-besar ikannya kawan-kawan hituber -kawan ah itu dia mereka akan bawa pulang ikannya kawan-kawan hituber -kawan wow ikan kerapunya besar sekali kawan-kawan hituber kawan-kawan hituber ini dia mereka lagi memancing mania kawan-kawan hituber -kawan Sorry. oi, mereka dapat ikan kerapu, kawan-kawan Youtuber besar sekali, wow mancing mania kawan-kawan Youtuber, mereka telah mendapat beberapa ekor kerabu kawan-kawan lagi dia kawan-kawan juga ikan sangat besar kawan-kawan Youtuber, ini dia, tahun-tahun dari Singapura dan Malaysia, lagi dengan mania Kawan, sekali kawan Wow, ini dia merancing mania dari... dari Singapura ya? Dari Singapura. Wow, sekali, kawan ya, kawan mania sedang rehat kawan-kawan itu ber baiki mata panji nggak umpannya selama dari batang jembatan empat sampai seri YouTube channel. kawan-kawan youtuber jangan lupa like comment and share. kawan itu ber, kawan. kau, kau, kau, kau, kau, kau, Oh ini di teman Mania, telah dapatkan ikan kerap. Kau, kau itu, sekali hai, hai, hai, Kawan YouTuber itulah dia tadi. Mancing mania kita saya ambil di tempat pemancingan jembatan 4 Batam Barelang. Sementara turis-turis dari Malaysia di Singapura asik memancing di sini kawan-kawan YouTuber. Samuel Par YouTube channel melaporkan. channel saya Samuel Senipar YouTube channel ini dia kita berada di pemancingan Barelang Fishing saya sekarang berada di pintu gerbang Barelang Fishing bersama seorang security siapa namanya Bang Fitra bernama Fitra Selamat semua Bang Fitra lagi santai-santai menjaga orang yang mancing orang yang mancing adalah turis-turis lokal, turis-turis internasional Malaysia dan Singapura seperti yang kita ambil tadi kawan-kawan itu air itu dia Kawan-kawan Youtuber, dari Parelamp Fishing, Timbatan 4, Samuel Senibar Youtube Channel melaporkan